aja bersatu ya, sama mananya? -mana. Oke deh. Oh iya, yeah. yang pertama harus sintesis, kedua cari yang di ini, di sekolah horor yang... Di bawah tanahnya, ya, teman-teman. Lalu, kita ke resource center, kita langsung aja, ya, teman-teman. Oke, okay. kita langsung. Oke, okay, ya, yang untuk video yang kemarin, mohon maaf, ya, teman-teman, kalau misalkan audionya kurang gede untuk suara senseinya, ya. Oke, okay. oke, okay ya, kita langsung aja. Ini, untuk kasih ngasih semua, mantap sini juga. Oke, mantap. Dan kita seperti biasa pasti ngelawan para bos ya, teman-teman. Kita cek. Kita cek di sini Dragon Army di Dragon Force ya. eh Dragon Grave. Heaven Road. Oke deh, kita ke Heaven Road dulu. Kita langsung aja. Oke, oke, oke, oke, oke. oke. Dragon Grave Heaven Road kita langsung kita cek dulu ya teman-teman ini seberapa jauh Oke mungkin ke North nggak ada ya berarti kita short ya. Oke teman-teman karena ini jauh pasti di-skip ya teman-teman Oke okay ya teman-teman. Jadi ini kita masuk Heaven Road dan ternyata Sensei belum ngelilingin semua di Heaven Road karena ternyata masih panjang. Tadi masuk ke bagian south atau bagian selatan ya teman-teman. Dan ternyata di sini masih belum terjamak ya teman-teman. Belum terkelilingi lah intinya. Jadi di sini kita langsung rekamannya di sini aja karena memang ini beberapa tempat mungkin terlalu panjang. Sampai kelewat ya, teman-teman. Udah sekalian ini buat buat langsung rekaman gitu, teman-teman. Ya, waduh, waduh, kena musuh lagi. Oke okay deh, kalau gitu ya, yeah, teman-teman. Kita ini aja, kita eh, cepat-cepat, kita pakai jurus. sini Oh ini ada ini juga ya yang belum ke analyze ko oh, Oke ini 300 ya pakai head juga habis oke deh Oke waktup Oke mantep. Kita yang dulu aja. Oh udah mati ternyata teman-teman. Oke deh teman-teman kita langsung. Ternyata Heaven Road ada yang belum, ada yang kelewat ya teman-teman. Mohon maaf. <laughs> sini wow jalannya banyak teman-teman. Dan untungnya ini ya. Oh di sini apa? Oh Heljar, kirain resep itu ya. Ada resep yang kelewat. Oh di sana masih ada seribu. Oh, wow, wow wow wow. Oke deh kita hancur hancurin dulu. Aduh. Aku pakai fan aja, langsung ke violin. Oke langsung mati teman-teman. Mantap. Wow perjalanannya lumayan panjang teman-teman. Oh ternyata belum terkelilingi semua dan belum terjamak ya teman-teman. Panjang dan jauh. Oke deh. Oh, di sini bisa jalan sini dan ini ada item juga. Kita ambil ambilin itemnya teman-teman. Wow, wah ini pasti kena kalau misalkan ini dari tadi ngelawan mini boss terus teman-teman. Pokoknya jangan lulu di ini deh. Oke, okay. wow di sini banyak banget mini bosnya teman-teman. Wow, oh, tuh banyak banget. Oh di sana ya teman-teman. Wow, dijaga dengan para mini bos. Waduh, nggak bisa kesini. Aduh. Oke okay, dijaga oleh para mini bos ya teman-teman. Aduh, ini rajanya dijaga sama para mini boss. Wow, hampir kena. Oh, untung gak kena. Oke, okay, langsung aja ya teman-teman. Oke, okay, di sini masih banyak. Oke, okay, mungkin kita pakai pelindung dulu buat semuanya ya. Pakai apa ya? Differential. Okay, di dulu, oh barier ternyata ya oke okay deh. Kalau gitu, kita pakai di koi buat si Roxis. Kita pakai ini dulu, Roxis. Kita pakai tahun dulu biar Roxis yang diserang. Niki udah harus diganti ya, teman-teman. Seperti biasa kita pakai Sky Prison. Oke okay, mantap. Oke okay, mantap. Dikuy. Takabisin dulu ya. Ini apa yang SP miliknya Sejas? ini dikit lagi. Sendiri. Oke, okay, kalau gitu kita pakai keluarin konon drive dulu. Oke okay, mantap Jadi kalau misalkan si Onggak. Oh, Oke, okay. mantap langsung mati. Oke, okay. oh ini udah ini ya teman-teman. Oke okay deh, kita pakai colorial skill. Kita langsung pakai jurus-jurus aja ya teman. Kita bisa bisin. Niku meskipun SP-nya nol tapi dia bisa ini ya teman-teman. Masih bisa ngejurus. Yes, oke okay, isi jazz yes. Yes mungkin waktunya ini ya ke belakang. Oke. Okay. Oke okay, Niki waktunya ke belakang. Yang 400 dulu kita matiin. Oke, okay, kita semua pakai pelindung ya, kita pakai pelindung semua. Nah, ini. Oke, okay, kita pakai barrier. Biar anti magic. Oke, okay, mana lagi ini? Api. Oh yeah, ya, yeah. kuat. Oke, okay, kita pakai Corona Drive lagi. Ya yeah, pakai Corona Drive aja lagi. Biar banyak, kita langsung ganti pakai slice. Oke, mantap. Oke, kita bantai aja langsung. Jangan dulu pakai jurus. Oke, mantap. tiga kalahnya sama api ya teman-teman oke deh satu kali ya tadi udah ya dua kali jangan lo di ini wow wow wow wow udah pakai ini aja oh dia langsung mati oke datang lagi Ya, mungkin waktunya ke belakang teman-teman. Oh, itu gampang oke, Kita langsung. Oke, kita matiin. <laughs> oke, langsung musnah. Oke, bosnya udah keluar ya teman-teman. Oh, di sini nggak tahu ya yang mana yang ininya. Oke okay, kita ini dulu. Si anak sedikit lagi, kurang sudah dikit lagi, teman-teman. Ah, ini. Oh, ini 1.200 cuma 1.200 doang. Oke, okay, mantap. Jangan surai Ini Skydiveer itu agak lama teman-teman, kalau -teman. nggak oh, salah. Tidak apa-apa. Oke, okay. oh nggak langsung yang Skydiveer. Oh mantap 2.600. Tidak ada apa-apanya. Oke, okay. okay. kita pakai Roxis. Roxis kita Reflection saya tarik si play. Oke okay, ya. mana sih yang screwdriver oil oh, ini yang 100 ya. Oke okay, kita isi dulu aja di sini pakai amber soup dia. Oke okay, mantap. Oke, mantap mati. Langsung kita raid, Den. Ya. Oke si juga pakai jurus ini ya. Apa kita pakai pakai shadows. Dia punya bayangan, jadi bisa ngejurus. Oke, dia ya lagi ini. Oke okay, kita langsung aja yang tadi mana? Uskri Driver masih kurang. Wah parah. Oke okay deh, get drill aja. Oh ternyata mati juga. Ya sayang banget. Adalah. Dafus maafkan langsung. Oke okay, mantap teman-teman. Oke okay, ya, uh sampai malam loh oke okay, ya untuk yang bagian sini udah berarti ya udah semua oke okay, kita langsung lanjut ke bagian mana kita lihat eh salah kita ke Memo ya tadi yang ini ya oke okay, udah sekarang ini langsung old school closet oh yang ini ya kayaknya ini kita lawan the game lagi teman-teman oke okay, kita langsung cekidot aja tapi sebelum itu seperti biasa kita ke workshop Langsung di save ya teman-teman Oke mana mana mana Oke langsung aja ini Tanpa perlu lama-lama ya Oke kita langsung save dulu Udah berapa menit coba Wow Ternyata belum dinyalain Oh, oh Udah 25 menit sih kalau dari jam Wow Oke okay, kita langsung aja ke apa ke sekolah horor yang closet area ya teman-teman. Oke, okay. apakah di sini ada? Ini di mana? Wow kita harus ke bawah dulu ya teman-teman. Oke okay deh, kalau gitu di ini dulu aja ya teman-teman. biasa seperti biasa di skip dulu aja ya. Oke okay, ya teman-teman kita udah sampai di tempat tujuan kita langsung aja untuk bosnya ya oke okay, bos kita langsung <tuh> lawan wow ini nggak ada ininya ya teman-teman mungkin kita langsung wow serang dulu aja ya oke okay, deh kita langsung serang aja wow wow ini kayaknya ini ya apa Kelemahannya harus ketahuan dulu, ya teman-teman. Oke, analyze dulu. Gila, Cuma sedikit. Oke, mantep. Oh, tahan pukulannya ini. Maksudnya apa kegelapannya? Oke ini maksudnya gimana kita pakai Grand Ray coba ya? Pakai apa ya ini ya? Kelemahannya ya teman-teman? Oke Globe coba. Uh. Oh, Tadi gede teman-teman harus pakai item gitu. Kita pakai ini. Oh seribu Oke, okay, pakai globe. Oh, ini mirip ini ya, teman-teman. Mirip si apa nih? Anti ini berarti kita harus pakai magic terus ya, teman-teman. Oke okay deh, Thunderstone ya ini oke okay deh. Oke, okay. kita ini dulu kita pakai jurus semua, berarti ya. Oke okay deh, ya. Anti ini ya, anti magic ya. Oh bukan, kita yang harus pakai magic. Mungkin si play harus masuk di sini ya. Kita retaxin dulu, yes, kita ganti. Oke, okay, Roxis berarti kita ini aja buat ini kita masuk dulu oh iya bener berarti kita harus pakai ini ya pakai magic teman-teman uh pakai mega heal ya ini oh faint sedikit lagi ternyata teman-teman ininya oke kita matiin ya, ya. dulu aja Oke kita matiin deh. Kalau tahu gitu ya. Satu kali, oh sedikit. Gak bisa. Oke pakai Blizzard aja. Pakai Magic, mantap. Ini nggak bisa ya pakai pukulan. Wow ini Thunder Rain. Mungkin kita Thunderin aja lah. Oke okay, mantap teman-teman. Oke okay, magic. Oh ice bomb. Oke okay, mantap. Oke okay, pakai Coronon Drive. harus pakai magic ya teman-teman serang Oke okay, mantap Oh ini kayaknya kuat ya bosnya ya teman-teman Oh bisa ngesaman lagi kalau kita lightning aja oh oh oh oh aduh serangan gak mampan ya kecuali ke ini ya oh ini dikit lagi bisa ngesummon terus teman. kuat juga Wow, toksis harus diisi nih ya teman-teman. Amber sup. Oke pakai Amber sup aja untuk toksis. Di sini punya player ya. ini. Yang penting nih rajanya ya teman-teman. Kuat terhadap serangan teman-teman. Wow, dikit langsung. ya Oke, pakai vortex. Mantap. Yes, kita keluarin. Oh, jurusnya udah keluar ya teman-teman. Kita pakai tempest. Oke, magic deh semua. habis-habisan teman-teman oke okay. wow ini serangan nggak bakal mempan ya temen-temen jadi pakai apa nih pakai attack aja di sini pakai unibom biglando lah gampang. wah inilah dah mantap Oke, di sini kita pakai jurus jazz yes ya, teman-teman, karena belum lihat. Oke, langsung aja bersatu ya, sama mana? Nih. Oke deh. Oh Stop. Yeah. ini udah harus diganti ya. Oke, okay. oh tadi hampir, tuh tadi temen teman-teman. Jangan lupa deh save dulu kalau misalkan ada apa-apa gawat ini. Oh ini harus pakai ini ya serangan. Ini dikit lagi, ya udah lah. Oke okay, ini. Oke. Okay. Oke okay, kita langsung ya teman-teman. Gak oh, mati-mati ternyata kuat teman-teman. Terus pakai magic terus kitanya. Wow masih belum. Oke okay deh. Oke okay, mantep. Kok ya ini belum mati. Wow. Wow, tiga ribu. isinya 3000 ribu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, healing all ya. Oke, pakai pakai Blizzard ya teman-teman. Oke, mantap. serang habis-habisan. yang harus dihancurin dulu tuh mana tadi Corona Drive oh, ini ya oke okay. okay, magic terus semua oh ini langsung ini ya teman-teman pakai Big Effect ini langsung ganti ini pusing ya oke okay, mantap Anak kita langsung. Masih sedikit lagi. Oke, kita pakai langsung ini ya, dancing. Kita harus hancurkan langsung. Habisin. Oke, mantap. Walk explosion-nya bisa, teman-teman. Si Vayne. Kita isi dulu, biar bisa nge-ke ke Evolution. Hampir sup, biar cepet. Oke, okay, bagus, mantep, ke Evolution. Oke, okay, langsung. Oh langsung ini. Wow Roxy sudah harus diganti nih, Jess. Oke okay, Jess kita pakai Blizzard. Oke okay. habis <tuh> juga. <tuh> mantap teman-teman. Oh Carabiner apa tuh? Oke okay, kita dapat resep baru ya teman-teman. Oke okay, deh mantap semua udah beres ya teman-teman. Kita langsung balik ya. Oke, okay, ini udah berapa menit ternyata tau udah. Kita langsung aja di sini kita laporan semuanya yang tiga ya tiga semua. Oke, okay. oke okay, ya seperti biasa kalian berhasil menyelesaikan permintaannya kerja bagus. Aku harap kalian datang lagi nanti ya. Satu oke, okay. dua oke. Okay. Oh, itu lagi apa? Gear Spirit. Ya aduh masih belum. Ya aduh eh salah. Oh iya nggak ngecek ya tadi teman-teman mohon maaf kita ke Clock Tower Gear Spirit. Oke deh teman-teman. Kita langsung ke Gear Spirit ya. Clock Tower kita langsung ke Clock Tower. Oke ini tempat baru ya teman-teman. Wow ini di tengah lagi. Oke ya teman-teman mungkin yang teman-teman belum tahu di sini. Ini lumayan ini ya panjang teman-teman karena ini harus buka gear gearnya ya jangan lupa di save dulu karena di sini ada beberapa pencetan atau tombol yang harus dipencet jadi untuk masuk ke tengah nih yang di sini untuk masuk ke tengah itu kita harus ke kiri terus ke kanan dulu nggak bisa langsung dan di sini untuk kotak item banyak lebih kebanyakannya gear ya teman-teman sesuai sama ininya ini pernah ini saking panjangnya sampai malam. Makanya di sini aduh dilewat-lewat dulu aja ya, teman-teman. Untuk ini lawan-lawan musuhnya. Oke okay, ya. Kita langsung aja. Oke okay, ya, teman-teman. Kita langsung aja. Karena panjang, teman-teman ininya. Oh, ini udah, udah dipencet ya Oke, okay, ini udah kebuka ya. Oh, ini udah kotak nih. Belum di SL. Semelai merokok. Okay, Oke, mantap. Disini belum terjamah, teman-teman. Harus dipencetin tombol-tombolnya, teman-teman. oke deh. Sini, wow, wah, ternyata nyambung ke sini ya, teman-teman. Wah, di sini aja lah. Oh, ini ada ini ya. Liquid metal, kita dapat liquid metal. Oh, oh, oh. Oh, ini nyambung ya, teman-teman. Oh, ini ada power gridil. Oh, Magic Jong disini ada di sini, Magic Zone. Dunkele hit, ikan Dunkel hit juga di sini. Oh, ini langsung nyambung, teman-teman. Karena kemarin mungkin udah dipencet. Oke kita langsung di sini kemarin itu sampai malam teman-teman karena ya itu harus dibuka-buka dulu jalan-jalannya oke eh, di sini ada tombolnya ya ada ini harus balik lagi lagi teman-teman oke ini tombolnya oke kita langsung pencet aja. nah ini yang ngalangin yang di tengahnya ya teman-teman. Oke mantep dan di sini kita harus balik lagi hari <guruh> inilah yang membuat aku malas untuk bulat balik. Aduh di sini panjang banget teman-teman. Nah panjang banget. Tuh aduh benar-benar. Oke ya. Di sini mungkin aduh, aduh aduh eh untung aja. Masternya juga lumayan lah teman-teman ya sama kayak yang di Perpus cuman yang lebih kuatnya teman-teman mungkin dilewat lewat-lewatin aja ya soalnya ini aduh kalau sampai malam ini ganas semua susah teman-teman soalnya apa ininya ya darahnya banyak banget teman-teman wow wow wow oke okay. udah berhasil lewat-lewatin ya. Oh, oh, oh kita langsung aja di sini kita harus ke Enstrand langsung ya teman-teman. Oke okay deh. Di sini resep-resepnya harus dibuka ya. Ini waduh, untung aja udah kebuka ya. Buat ininya, kalau misalkan ini lama teman-teman tuh, ini udah sampai 6 jam lagi. Berangga nggak lawan musuh. Waktu sampai malam. Kalau kemarin-kemarin sampai malam. Aduh udah, udah, udah, udah. jangan lu ini dah. Lagi pula itemnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu baru-baru amat. Masih yang kayak kemarin-kemarin. Oke, kita langsung deh ya. Ke bagian tengah di sini. Oh ternyata di sini ya, teman-teman. Oke, langsung aja. Check it out. Oh, ini dia seperti biasa ini apa ini wow oke deh kalau gitu kita pakai woodstorm kita pakai ini dulu apa yang buat muatin itu unip uni ya jangan naik semua unip puni semua eh support unik-unik oke okay, kita support dulu semua biar serangannya gede oke okay deh kita abisin dulu SP nya semua oh ini belum ada pelindung ya Wow, kenapa nih Terus di ini ya Terus diobatin teman-teman. Soalnya kadang-kadang gak bisa ngejurus Kalau misalnya gini ya Kita cure semua Oh ini kita ganti sama si Ana Karena butuh apa dari si Ana Kita butuh ini ya kita butuh ininya, butuh barier teman-teman. Mana ini dia? Biar magic, gak ini ya? Gak mempan. Oke, si anak kita ini dulu, kita walaupun dulu. Oke, kita langsung woodstorm lagi. nanti kita panggil sama si Roksis. Oke okay, Roxis panggil dua dua oh, eh adalah apa-apa. Oke okay, niki kita iniin dulu, kita habisin dulu semuanya. Oke okay, mantap. Oke okay, si Ana di sini kita matiin satu-satu dulu ya teman-teman. 25 mana Oke okay, mantap. Oke okay, magic. Oke okay, Roxis biar ini dulu aja biar di sini ya Roxis. Soalnya ini buat ngebantuin si ini. Oh cepat. Bagus mantep. Ben jangan dulu keluar di sini. ya ada ini gede ya. Demeknya kayaknya gede ini. Harus analyze dulu sama masih bukan Ini kita harus tahu kelemahannya. Karena tadi orangnya cuma satu teman-teman. Oke, detection ya. Kita pakai detection dulu semua. Oke, kita defense dulu. Ini kenapa ini ya? Oke, kita lihat kelamahannya apa? Eh Salah ya. Oh dia takut wah kalah sama listrik ya teman-teman. Listrik ya. Listrik itu kalau nggak salah si Jess punya ya. tahu si apa ya? Soalnya harus pakai listrik. Oke, okay, kita ganti aja dulu Pakai okay. Ini nih, Niki kalau gak salah punya ya Niki punya kalau gak salah ya Oh bukan, api ternyata Aduh, salah lagi Udah, kita ganti dulu aja deh Play Om punya listrik, play Oke, okay, Thunder rain. Mantap Oke, okay, Vortex, mantap Memang harus diisi Oke okay, langsung Nah ini kelemahannya ya teman-teman Oh ini juga punya light Harus diisi si ini ya Si fein Fein harus diisi ini teman-teman Oleh listrik Tambar sub kita habisin dulu listrik. oke mantep. Kita listriknya wafat, darinya habis. Amber sub dulu, hai punya vortex. Oke, okay, masuk seribu Oke, okay, kita thunderin lagi. Kita ganti. Oke, okay, punya lightning. ganti oh pakai blasting Jess punya listrik pakai ini oke okay, kita pakai roxie langsung di sini kita retraction si Jess nya ya sama si fei oke okay, mantap oke okay, mantap oke okay. <laughs> mantap ya teman-teman oke okay. oh apa tuh kita dapat ini lagi ya teman-teman Oke okay. di sini ada apa nggak tahu di sini Oh di sini ternyata ada ini ya ada ruangan capsek teman-teman Aduh jangan dulu kesini deh ya Oh nggak bisa di op harus juga ya teman-teman Ya udah deh yang ke sini karena waktu ini, aduh, udah kelamaan banget, teman-teman. Nanti mungkin dilanjut lagi aja, ya. Oke, mungkin kita langsung ke student affair karena ini udah kelamaan. Oke deh. Oke, ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe, like.